Nah, inilah tampilan sertifikat yang saya dapatkan pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Sekarang, untuk melihat, alhamdulillah sertifikat sudah mulai tersedia ya. Ini, itu bukti bahwa unggah aksi nyata saya sudah divalidasi. Kita klik saja ya teman-teman, sertifikat tersedia kita klik. Nah, di sini. Semua modul sudah saya ikuti, sampai 5 modul, aksi nyata sudah diunggah ya ke medsos, kemudian langsung diunggah di sini. Nah, ini sertifikat sudah tersedia, kita lihat sertifikat. Ini dia tampilannya, halaman 1 dan halaman 2 untuk depan dan belakang. Namun kita belum bisa mengunduhnya, teman-teman, karena kita di sini diminta untuk melengkapi data diri agar dapat dimuat di dalam sertifikat. Nah, kita mulai lengkapi. Untuk nama sudah tertera di sini, tapi belum ada gelar. Kita beri gelar ya, teman-teman. Kemudian kita isikan nomor induk pegawai. NUPTK-nya kita isi. Untuk NUPTK, 16 digit ya, jangan lupa. Kemudian tempat lahir juga diisi. Tanggal lahir di sini kita ikuti format yang ada seperti ini. Nah untuk dua digit tanggal, kemudian dua digit bulan dan empat digit tahun. Kemudian jabatan guru media dan unit kerja. Setelah itu kita uh. Klik di saya menyatakan data yang diisi telah benar dan mengerti bahwa data tidak dapat diubah setelah mengklik tombol simpan di bawah ini. Nah Bapak Ibu pastikan sebelum Bapak Ibu klik kotak yang menyatakan bahwa data telah diisi dengan benar dan valid. Bapak-Ibu cek sekali lagi supaya tidak keliru, karena setelah kita klik persetujuan, maka data tidak bisa diubah kembali, makanya harus dicek terlebih dahulu. Kalau sudah benar, Bapak-Ibu bisa langsung klik, nah di sini ada kesalahan. Nah, jika dirasa sudah benar, Bapak-Ibu bisa klik, lalu simpan. Nah, sertifikat sudah tersimpan, data sudah tersimpan, namun di sini kita belum bisa unduh ya Bapak Ibu, kita masih menunggu beberapa saat. Nah, di sini sertifikat sudah siap untuk diunduh. Kita klik kanan ya Bapak Ibu, klik kanan, kemudian di sini ada simpan gambar, nah simpan gambar di sini Bapak Ibu bisa ditulis sertifikat. Karena ini belakang saya isi sertifikat 2, Merdeka Belajar. Nah, di sini sudah terunduh, Bapak-Ibu. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit seperti apakah aksi nyata yang saya unggah hingga sampai uh, lolos validasi dan mendapatkan sertifikat. Nah, saya akan perlihatkan di sini aksi nyata saya. Nah, inilah aksi nyata yang saya unggah. Teman-teman bisa lihat dokumen aksi nyata yang saya unggah. Pada topik 1, saya memilih aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Nah, di sini dokumen yang saya unggah mulai dari umpan balik yang saya buat melalui Google Form. Ini ada beberapa guru yang mengisi umpan balik melalui Google Form yang saya buat. Kemudian di bawahnya juga ini sampai eh, mengenai paparannya di sini, eh, di topik Merdeka Belajar ya teman-teman. Kemudian di bawahnya juga saya sertakan link video presentasinya, video aksi nyatanya yang saya unggah di Youtube. Kemudian link YouTube-nya saya sertakan di sini. Kemudian form umpan baliknya juga saya sertakan di sini linknya. Dan yang terakhir adalah pdf konten yang saya jadikan video penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Ini dia kontennya dengan format pdf. Lumayan banyak juga saya membuatnya. Nah inilah yang saya unggah pada aksi nyata di topik 1, Merdeka Belajar, hingga sampai mendapatkan sertifikatnya. Kemudian saya bagikan aksi nyata ini juga ke Medsos ya, ke WA, dan di sini banyak sekali umpan balik dari Bapak Ibu Guru. Saya bisa melihatnya di sini. Nah, itu, itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga Bapak Ibu Guru yang sudah unggah aksi nyata bisa segera mendapatkan sertifikat. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya unggah aksi nyata ini sudah dari bulan Juli, di mana waktu itu... Ada pemberitahuan bahwa sertifikat akan terbit di akhir Juli. Namun, sampai hari ini sertifikat baru keluar. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semuanya juga akan mendapatkan sertifikat. Aksi nyatanya bisa divalidasi dan segera mendapatkan sertifikat. Alhamdulillah, saya sudah lolos. Unggah aksi nyata dan divalidasi sehingga sampai mendapatkan sertifikat ini. E, dari tiga aksi nyata yang sudah saya unggah, baru satu yang sudah divalidasi dan mendapatkan sertifikat. Ini tampilan sertifikat e, di halaman pertama. Nah ini lumayan ya Bapak Ibu. Untuk topik satu Merdeka Belajar tersedia 39 jam. Artinya kita mendapatkan satu poin. Untuk penilaian angka kredit. Semoga topik-topik yang lain yang sudah saya unggah sampai dengan aksi nyata yang menunggu validasi, menunggu validasi, segera divalidasi dan mendapatkan sertifikat. Demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.